Semuanya, hari ini aku mau coba Masak dan Kalian akan jadi saksi berhasilan Untuk kegagalan saku Semoga berhasil Good goodbye. So, say hi Hi Good boy Oke okay. Kita mulai semuanya ha, Jadi sini kita akan masak-masak guys uh, Pertama-tama Kita perlu apa? Perubahan-bahan cumi Aku kasih Bisa bilang busuk guys, kalian tahu gak betapa susahnya ulek ini sampai halus hmm kayaknya cukup deh, kayaknya cukup segini lukannya terus sekarang emang sesimpel ini siapin minyak lagi oh, iya, penggorengan mana penggorengan minyak penggorengan oh, eh ini, ini lebih. Ah, ya, sampahnya dalamnya harus dibersihin dulu nggak sih hmm. <tuh> oke okay, sekarang semuanya udah siap cuminya udah sambelnya udah minyaknya juga udah disiapin nah part tersulit adalah aku paling benci menggoreng sesuatu yang berair-air karena dia pasti akan meledak meledak oke okay, Guys wa udah jadi Bih. Aku sangat nervous. <laughs> Rasanya kayak apa ya? Ini enggak ya? Coba ya. Let's try it. Aduh sayang banget kalau enggak enak nih harus dibuang semua. Ya. Kok ada rasa asam-asamnya ya? Apa aku terlalu lama menggorengnya? Atau oh, karena minyaknya? Kalau aku rate sendiri ya, harus sampai 10. Enam lah. Auii. Mm, masakanku belum enak banget. Habal. Snowy! Karena tadi pembukaannya Snowy ikut, sekarang penutupnya juga Snowy ikut Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Say bye bye! Thank you! Udah mengikuti acara masak-masak tidak pentingku